Dine, dan kita mau menaklukkan Ende, guys! Jalan. Oke, jumpa lagi bersama saya Doni dan ada Diantra dan juga ada yang nah, Saya bergabung jelas. Bagi mari ke NTT kali ini. Jadi sudah beberapa hari ini kita berdua, sudah sudah seminggu sebenarnya ya, di sudah sini sudah seminggu di sini dan baru hari ini diajak semua pulang ya, besok pulang ya. <laughs> dan kebetulan memang cuaca hari ini bagus. Ya, jadi hari ini kita di uh, rumah pengasingan Bung Karno. Bung Karno. Oke, di sini kita bisa melihat ya. Tempat pengasingan juga ada barang-barang antiknya juga. Barang-barang yang dulu ya. pernah dipakai, ya kan? saksi, bisu. saksi bisu dari ya. sebuah sejarah Indonesia. Musik. Tampak dari samping ya di sebelah sini juga ada patung Bung Karno. Jadi untuk anak yang semua yang mau ke ND jangan lupa ya untuk singgah di situs Bung Karno ini ya rumah pengasingannya. Hmm. Oke, okay, uh, ini ruangan pertama uh, kita masuk di rumah pengasingan Bung Karno di ND. Ya di sini kita bisa lihat ada beberapa peninggalan-peninggalan <laughs> dari dulu sini juga. Dan ya ini sangat-sangat sejuk sekali di sini. Nah kalau ini ada ruang tamunya ya semuanya dilindungi ya supaya jangan rusak. Ini kita masuk ke ruangan. Nah, ini di sebelah sini ada kamar Bung Karno. Di sini juga ada peralatan-peralatan yang digunakan oleh beliau pada saat di sini. Ini uh, kamar tidurnya beliau. Dan di sebelahnya, di sini merupakan kamar tidur mertua atau ibu asmi dan anak angkatnya Ratna Juami. Nah ini adalah kamar tidurnya Dan di dinding-dinding juga ada foto-fotonya ya Foto-foto dulu kita lanjut ke belakang nah di sini kita lihat di belakang di sini ada sumur juga ya teman-teman jadi zaman dulu memang uh, sumur pakai timba ya ini kita mau ke situ cuman nanti saya kasih tunjuk ya ada apa disitu cuman masih panas saat ini ya oke okay. ya jadi ini uh, di belakang di belakang rumahnya nah ini adalah situs waktu dipugar dulu ya yang ke, pada Sabtu- 1 Juni 2013 ini dipugar dan suasana terakhirnya seperti ini teman-teman. Oke, untuk di uh, rumah pengasingan Bung Karno ini uh, itu dia ya videonya teman-teman semuanya. Bagaimana ya? Kalau misalnya teman-teman tertarik bisa ke sini. Ya, ini ada di Jalan Perwira Ende, guys. Perwira ya? Perwira. Perwira, perwira, perwira. <laughs> Mohon maaf. Oke. <laughs> ya. Oke <Okay. laughs> okay deh, jangan lupa juga ya. Nanti akan ada video selanjutnya juga, masih berhubungan dengan situs Bung yang ada di Endi. Kita coba eksplor di hari ini. Oke. Okay, okay. Sampai jumpa di Marekian Tetes selanjutnya. Bye bye. bye, -bye.